Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang domini di bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karya Pekerjaan seorang domini di bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang domini di bulan Januari tahun 2021. Jika kartu perkategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang domini di bulan Januari tahun 2021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 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan Kini saja kita membuka dan membacakannya untuk kesehatan seorang gemini adalah four of Swords ataupun empat pedang secara umum of itu diartikan butuh merenungi diri, butuh istirahat dikarenakan semuanya terlalu dipaksakan yang berdampak negatif kepada kesehatan dan disini juga bisa dikreditikan bahwasanya perlu melakukan refleksi diri dan menenangkan diri untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus. Jadi di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang gemini di bulan Januari tahun 2021 itu mengalami sedikit penurunan dikarenakan di sini seorang gemini terlalu memaksakan diri di dalam bekerja dan tidak ingat waktu serta tidak kenal lelah untuk bekerja yang berdampak negatif kepada kesehatannya. Di sini disarankan kepada seorang gemini baiknya lakukan refleksi diri, lakukan penenangan diri dan luangkan waktu untuk istirahat agar kesehatannya lebih bagus dan mendapatkan stamina yang fit di bulan Januari tahun 2021 dan untuk support energinya adalah naik of one secara umum kenaik of one itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan kesehatan surang gemini menurun di bulan Januari dikarenakan terlalu memaksakan diri di dalam bekerja yang berdampak negatif kepada kesehatan yang dimana sini seseorang ataupun pasangan akan memberikan support dan memberikan masukan kepada seorang demi agar tidak terlalu memaksakan diri demi mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Januari tahun 2021 dan untuk kartu kesimpulannya adalah the start secara umum the Star itu diartikan impian harapan dan cita-cita ataupun tujuan yang akan digapai dan jika kartu destar start terhubungkan dengan kesehatan seorang ini, di sini menggambarkan Demi menggapai impian harapan cita-cita seorang gemini terlalu memaksakan diri untuk bekerja yang dimana berdampak negatif kepada kesehatannya. Dan di sini seorang pasangan sahabat kerabat memberikan masukan kepada seorang gemini agar mengistirahatkan dan melakukan refleksi diri serta piknik untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Januari tahun 2021. Dan untuk kartu keuangan seorang gemini adalah Ace of Pentacle. Secara umum, es open tackle itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai, ingin mencoba hal yang baru dan ingin memulai sesuatu usaha yang tujuannya untuk meningkatkan keuangan. Dan di sini, untuk keuangan seorang Gemini di bulan Januari, uangnya berada di dalam zona stabil. Namun di sini, di satu sisi seorang Gemini ingin mencoba satu peruntungan yang baru. Satu usaha yang baru, yang dimana di sini tujuannya untuk mendapatkan keuangan serta meningkatkan keuangan di bulan Januari tahun 2021. Usaha tersebut merupakan usaha. Gemini sendiri yang dimana di sini kategori usahanya adalah usaha yang kedua ataupun usaha sampingan Gemini yang bertujuan untuk mendapatkan income ataupun mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Januari tahun 2021. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Swords. Secara mungkin um, King itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Gemini stabil di bulan Januari tahun 2021. Namun seorang Gemini melakukan satu usaha yaitu membuka usaha yang kedua atau usaha sampingan. Untuk meningkatkan keuangan yang dimana di sini seorang Gemini belajar dari seseorang yang lebih pengalaman untuk membuka usaha sampingan tersebut. Dan diprediksi yang kedua seorang Gemini mendapatkan support dan masukan dari orang tua Gemini serta orang terdekat Gemini sendiri. Dan jika kartu destar kita gabungkan dengan keuangan seorang Gemini di sini menggambarkan. Seorang Gemini ingin menggapai impian, harapan, dan cita-cita dengan membuka usaha yang baru, dengan memulai usaha yang kedua, ataupun usaha sampingan untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus dengan dukungan dari orang-orang terdekat, sahabat, ataupun orang tua Gemini sendiri. Dan untuk kartu kan -kart pekerjaan seorang Gemini adalah second of one, ataupun tujuh topan. Secara umum, second of one itu diartikan mencoba menghadapi dengan cara sendiri, ide sendiri, dan mencoba mendapatkan sebuah ide untuk meningkatkan karir dan pekerjaan dan di sini juga bisa dikategorikan seorang gemini akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan akan memiliki banyak usaha di bulan Januari tahun 2021. Dan untuk karir dan pekerjaan seorang Gemini di bulan Januari tahun 2021 karirnya akan mengalami sedikit peningkatan yang dimana di sini ada dua kategori. Yang pertama seorang Gemini mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak di bulan Januari tahun 2021 yang dimana pekerjaan itu akan dipercayakan kepada seorang Gemini yang berdampak positif kepada kehidupan keuangan dan finansialnya.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 Dan sini menggambarkan seorang Gemini mendapatkan tawaran pekerjaan di bulan Januar 2021 Dan pekerjaan itu dipercayakan kepada seorang Gemini karena di sini seseorang telah menilai seorang Gemini dalam pekerjaan sehingga mempercayakan pekerjaan tersebut kepada seorang Gemini Dan diperkirsi yang kedua seorang Gemini membuka usaha yang dimana didukung oleh orang tua, sahabat, dan kerabat Gemini sendiri Dan jika kan terdesak kita lakukan dengan kartu pekerjaan, seorang Gemini di sini menggambarkan Impian, harapan, dan cita-cita seorang Gemini akan bisa ia wujudkan di bulan Januari. Di dalam kata pekerjaan yang dimana di sini didukung oleh orang tua, sahabat ataupun orang terdekat Gemini sendiri. Dan untuk kata hubungan asmara seorang Gemini adalah Nine of Cups ataupun 9 piala. Secara umum, nine octaq itu diartikan mendapatkan kebahagiaan dengan menerima kekurangan pasangan, tidak membandingkan pasangan dengan orang lain, menerima pasangan apa adanya, dan tidak melihat kelebihan dari pasangan. Dan untuk hubungan asmara seorang gemini di bulan Januari tahun 2021, hubungan asmaranya akan sedikit membaik. Dikarenakan di sini seorang gemini menerima kekurangan pasangan tanpa memilih-memilah apapun kelebihan dari seorang pasangan di sini juga disarankan kepada seorang Gemini baiknya jangan membandingkan pasangan dengan pasangan lain dikarenakan di sini kebahagiaan akan kamu dapatkan dengan menerima pasanganmu apa adanya dan kebahagiaan akan kamu dapatkan dengan mencintai pasangan apa adanya di sini seorang Gemini akan mendapatkan keharmonisan di dalam hubungan asmara di bulan Januari tahun 2021 dengan cara menerima kekurangan pasangannya sendiri tanpa melihat kelebihannya dan untuk support energinya adalah Page of One. Secara umum, Page of One itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Gemini mendapatkan kebahagiaan keharmonisan dalam kategori hubungan asmara, yang dimana di sini seorang Gemini menerima kekurangan pasangan dan di sini seorang anak akan mendukung seorang Gemini dalam kategori hubungan asmara, dan di sini juga bisa diprediksi dan bahwasanya seorang Gemini bersama pasangan akan mendapatkan keturunan di bulan Januari tahun. 2021 dan jika Kartu destan kita gabungkan dengan Kartu Hubungan asmara seorang Gemini di sini menggambarkan impian harapan cita-cita seorang pasangan bersama seorang Gemini akan bisa merubah wujudkan di dalam kartu hubungan asmara untuk mendapatkan keharmonisan kebahagiaan di bulan Januari tahun 2021 dan untuk angka keberuntungan seorang Gemini di bulan Januari itu berada di angka 4 41 17 70 dan 80